Karena banyaknya permintaan untuk membahas soal tes fleksi kompetensi teknis P3K khususnya soal bahasa Inggris atau tes reading Maka pada video ini saya akan memberikan tips dan cara agar kamu bisa menjawab soal-soal tes P3K tersebut Mudah-mudahan kamu bisa lolos tes tesnya ya, kita mulai saja Baik, materi yang akan kita bahas ini adalah krisis-krisis soal tes fleksi kompetensi teknis bahasa Inggris P3K untuk guru dan kita akan membahas satu reading text uh, yang diambil dari Jakarta Post karena soal-soal P3K ini memang beberapa diambil dari uh, Jakarta Post seperti itu uh, untuk soal ini kamu bisa download di deskripsi video ini di mana kamu bisa mengerjakan terlebih dahulu soal PDF nya setelah kamu kerjakan kamu bisa kembali untuk menonton video pembahasannya di video ini ya baik kita mulai Baik untuk teks ini, kita akan menemukan beberapa paragraf seperti halnya uh, teks reading yang muncul pada soal p 3 k mulai pembahasan untuk nomor satu ya. Untuk soal nomor 1 ini, kita bisa melihat bahwa yang ditanyakan adalah main idea. Nah seperti video-video pembahasan reading lainnya pada channel saya ini, kamu bisa menemukan cara menjawab soal main idea dan Salah satu caranya adalah dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf. Nah, untuk soal P3K ini, memang kita bisa menerapkan satu strategi menjawab soal yang sama. Jadi kita coba lihat uh, kalimat pertama tiap paragraf pada teks tentang Arundel Castle ini. Ya. Baik, bisa kita lihat bahwa di kalimat pertama, paragraf pertama ini, dibicarakan tentang Arundel and its castle story. Seperti itu yang dimulai, started in uh, 1068 atau 1068. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kata kunci yang dipakai adalah story, lalu keterangan waktunya di masa lalu ya. Uh, kita juga bisa melihat dari penggunaan kata kerjanya seperti started, yaitu past simple verb yang menunjukkan bahwa ini adalah tentang arundel, tentang apa istananya. Lalu ceritanya yang terjadi di masalah Lampau, seperti, itu ya. uh, seperti halnya kita menjawab soal-soal media, kita perlu temukan benang merah antar paragrafnya dengan membaca kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Nah di kalimat pertama paragraf kedua kita bisa menemukan salah satu benang merah yang tadi saya sebutkan, yaitu penggunaan kata history, uh, story and history kurang lebih berkaitannya dan history itu juga berkaitan dengan sesuatu yang terjadi di masalah uh, history tentang apa di sini nah seperti yang disebutkan di paragraf pertama pun sebenarnya paragraf kedua ini juga masih membicarakan tentang Arundel and its castle ya. kalau kita lihat di paragraf ini kita temukan juga kata Arundel castle jadi Benang merahnya masih menyebutkan atau menjelaskan tentang sejarah atau cerita Arundel Castle. Nah, kita terus telusuri kalimat pertama tiap paragrafnya. Kita lihat di sini ada penggunaan Arundel Castle juga, ya. Jadi itu adalah salah satu kata yang sering muncul sampai saat ini sampai paragraf ketiga. Dan itu adalah benang merah dari ketiga paragraf ini tentang Arundel Castle. Dan kita lihat di paragraf selanjutnya. Uh, from 15 to 17 centuries yeah. Nah terjadi di abad ke-15 dan 17 katanya. tentang apa tentang Er dan kalau kita lihat keterangan waktunya pun memang uh, berkaitan dengan history dan juga dengan Story atau keterangan waktu uh, 168 kita terus lagi ke paragraf setelahnya di sini kita bisa menemukan ada uh, tentang cerita the ambitious Third duke ya. engineered the marriages of his nieces and bowlin and Catherine howard to the king uh, sekali lagi di sini ada penjelasan yang terjadi di masa lampau events events that were depicted jadi kalau saya terjemahkan ini artinya event atau kejadian yang Uh, tercermin ya, atau diceritakan dalam Showtime uh, show series The Two Doors, seperti itu. Sekali lagi, benang merahnya adalah tentang kejadian di masa lampau yang masih berkaitan dengan Arunel Castle. Uh, di sini pun kita bisa melihat salah satu kejadian yang terjadi di Arunel Castle, di paragraf selanjutnya. Dan di paragraf terakhir kita bisa melihat ada Main Palace, alas itu mengacu ke Arundel Castle juga, seperti itu. Dan kalau kita lihat keseluruhan kalimat pertama di tiap paragraf tersebut, kurang lebih kita bisa menyimpulkan bahwa teks ini berbicara tentang Arundel, uh, lebih khususnya Arundel Castle, dan tentang sejarah atau kejadian di masa lampau. Seperti itu ya. Nah, itu adalah cara untuk menjawab soal main idea. Nah, dari penjelasan tadi, bisa, bisa, bisa kita simpulkan bahwa jawabannya adalah D The history of Arundel Castle Karena di kalimat pertama, di tiap tersebut Muncul keterkaitan informasi tentang Arundel Castle dan sejarahnya Seperti itu ya um, Dan begitulah cara menjawab soal main idea questions Kalau kamu menonton video-video pembahasan reading saya sebelumnya Um, kamu akan tahu bahwa cara menjawab soal reading itu adalah pertama dengan melihat kata kunci yang ada dalam soalnya dulu jadi kalau kamu menemukan kata-kata seperti main idea uh, topik subject title um, primarily concern. Dan kata-kata lainnya yang kamu bisa lihat di salah satu video pembahasan tentang main idea questions ya. Itu cara menjawabnya seperti tadi. Dengan hanya membaca kalimat pertama di tiap paragraf. Dan mengambil kesimpulan dari kalimat pertama di tiap paragraf tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor dua ya. Baik, di soal nomor dua ini, kata kuncinya itu adalah according to. Jadi kalau kamu menemukan kata-kata seperti according to, stated, indicates, mentions, atau true dalam soalnya, maka cara menjawabnya adalah untuk menemukan kata atau frasa yang ditanyakan dalam soal, lalu lihat pada kalimat sebelum dan setelahnya, biasanya kita akan menemukan jawabannya, seperti itu. Nah, untuk soal nomor dua ini, kita bisa melihat bahwa frasa yang perlu dicari adalah William the Conqueror. Jadi, kita perlu mencari ke teksnya, William Conqueror, ada di bagian mana Dan, coba temukan di kalimat sebelum atau setelahnya, khususnya kalimat setelahnya, biasanya kan bisa ditemukan jawabannya. Oke. Nah, kita bisa menemukan di sini ada frasa William the Conqueror, seperti itu ya. Uh, lanjutkan saja membacanya sampai ke paling belakang. Okay. Lalu, coba kita pahami ya. William the Conqueror permitted his follower Roger de Montgomery, the first Earl of Arundel, to build the castle after the king awarded him Sussex and other countries. Jadi di sini kata-kata yang muncul itu adalah katanya si William the Conqueror ini mengizinkan, permitted his follower Roger the Montgomery. Oke, okay, kita bisa oke okay, kita bisa menemukan kata Montgomery di sini. Uh, lalu dia mengizinkan si Montgomery ini untuk membangun to build the castle after the king rewarded him was success and other countries untuk membangun istana dan setelah Raja tersebut menganugerahkannya tempat ini ya. Nah, cara yang paling mudah sebenarnya, coba kita lihat pilihan jawabannya. Apakah memiliki kata-kata yang sama seperti kalimat setelah William the Conqueror ini seperti itu, atau kata-kata yang memiliki makna yang sama? Nah, di sini di soal ini kita bisa menemukan bahwa kata-kata Montgomery itu yang sering muncul Jadi kemungkinan besar soalnya ini menanyakan tentang apa sih yang William de Camcor tersebut minta dari Simon Montgomery ini. Nah, kalau di teksnya tadi kita bisa menemukan bahwa dia itu memberikan izin kepada Montgomery untuk membuat atau untuk me, untuk membangun Arundel Castle ya. Kalau kita lihat dari penjelasan di atas tadi dan karena itu, jawabannya adalah A. Kata permission itu sama dengan permitted yang ada di, di dalam teks. Lalu pernyataan ini juga sama maknanya dengan yang tadi kita baca dalam teks. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat permitted di sini, itu sama dengan permission. Ya. Lalu di sini ada kata to build untuk membangun. Membangun apa? The castle dan the castle ini mengacu pada Arundel Castle. Seperti itu. Oke. Okay? Jadi begitu untuk cara menjawab soal nomor 2 atau disebut dengan stated detail questions. Jadi kalau kamu menemukan kata-kata ini dalam soalnya, begitu cara menjawabnya. Baik. Okay. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama seperti soal nomor 2. Kata kuncinya adalah stated nomor dua, ya seperti yang saya jelaskan tadi kata stated ini termasuk ke dalam uh, soal yang sama seperti yang kita bahas tadi, pada nomor dua ya. lalu kita temukan nih, apa yang ditanyakan dalam soal ini yang ditanyakan adalah tentang Anne Boleyn and Catherine Howard kita temukan Anne Boleyn dan Catherine Howard itu ada di mana lalu kita coba baca kalimat setelahnya, karena paling sering memang jawabannya itu terletak di kalimat setelahnya lalu kita coba temukan uh, makna yang sama dengan pilihan jawabannya. Oke, kita temukan dulu N. Boland and Catherine Howard ya dalam teks lalu kita coba uh, lihat dan coba simpulkan jawabannya. Baik di sini kita bisa lihat bahwa N. Boland itu di jelaskan di paragraf keempat ya kalau tidak salah paragraf kelima paragraf ke dan di sini kita bisa mengetahui cerita tentang Anne Boleyn dan Catherine Howard ini ya. um, Disini di sini diceritakan bahwa the ambitious third Duke engineered the marriages of his nieces jadi si Duke ini katanya yang ambisius mengatur pernikahan Anne Boleyn dan Catherine Howard kepada sang raja katanya Um, the two, the two ini mengacu ke Catherine Howard dan Anne Boland um, were also the most unfortunate katanya, jadi sangat disayangkan, atau the most unfortunate the most the most unfortunate of Henry's six wives katanya uh, istri Henry yang paling tidak beruntung, kenapa? Karena keduanya, as both, were beheaded, beheaded itu artinya dipanggal untuk pengkhianatan di Tower of London seperti itu jadi kesimpulannya kedua um, Baik Anne Boleyn dan Catherine Howard ini ternyata di ini ya di penggal kepalanya seperti itu jadi kesimpulannya ya mereka sudah mati pada saat itu okay. Nah kalau kita lihat pilihan jawabannya yang mendekati dengan di itu jawabannya D karena di otomatis mereka akan meninggal dan mereka meninggal karena mereka berkhianat ya di Tower of London. Seperti itu. So that's how you answer number three. Let's proceed to the next number. Number four. Untuk nomor empat ini, ini Untuk nomor empat ini, Ini adalah nomor yang paling sulit untuk dijawab. Karena ketika kamu menemukan kata invert, Atau kata implied, Atau most likely, Probably. Dan kata-kata lainnya yang bisa kamu tonton mungkin di salah satu video saya tentang soal implied detail questions Maka ini adalah soal yang paling sulit uh, Kenapa? Karena kita harus mengambil kesimpulan sendiri Karena jawabannya itu secara eksplisit, maaf, secara implisit dijelaskan dalam teks Dan kita harus bisa membuat kesimpulan sendiri Seperti itu jadi yang ditanyakan sini adalah tentang Ernel Castle. Ernel Castle itu di sih katanya? Nah, ini kan memang perlu dicari satu persatu ya. Kata tentang Ernel Castle, jawabannya seperti biasa akan ada di kalimat setelah frasa Ernel Castle atau sebelumnya. Namun tantangannya adalah kita harus membuat kesimpulan sendiri tentang Ernel Castle tersebut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pilihan jawaban seperti Ernel Castle Is highly prohibited. The public can visit Erdog Castle. It is also known as the Windsor Castle. It was owned by King William. It was destroyed. Nah, saran saya sebenarnya, kalau kamu menemukan soal invert atau implied detail question ini, bisa kamu lewat terlebih dahulu. Bisa dikerjakan dulu soal-soal yang lainnya dalam teks yang sama ya. Baru kembali lagi ke soal ini, karena dengan mengerjakan soal-soal yang lainnya terlebih dahulu, kamu sudah bisa memahami. Kurang lebih teksnya secara umum seperti itu, jadi akan lebih memudahkan kamu untuk menjawab soal uh, implied detail question ini. Nah untuk soal nomor 4 ini, kalau kita lihat teksnya, di sini ada pernyataan bahwa Aranel Castle is also open to the public. Di sini ada kata Aranel yang dipertanyakan di soal, lalu ada pernyataan bahwa katanya terbuka untuk publik atau terbuka untuk masyarakat umum. Nah itulah jawabannya sebenarnya karena secara tersirat si Arundel Castle ini itu dapat dikunjungi oleh masyarakatmu itu kenapa jawabannya B the public can visit Arundel Castle right let's proceed to number five untuk nomor 5 ini ini adalah soal kesakatan nah untuk menjawab soal ini sebenarnya cara yang paling aman memang membaca kalimatnya kata feared ini ada di baris ke-19 The Howards were beard into the forefront of English history. Ada kata beard di sini. Nah, uh, kamu bisa cek video saya tentang cara menjawab soal kosakata kata tanpa membaca teks, karena di sana akan disajikan tabel-tabel word parts. Nah, cara menjawab soal ini pun adalah dengan hanya melihat kata veered saja. Uh, dalam tabel tersebut, yang kamu bisa lihat dan tonton dalam video saya tentang cara menjawab soal awful reading tanpa membaca teksnya fear itu artinya trend. Kata-kata lainnya pada tabel tersebut, seperti kata soul, itu artinya one. Jadi kalau kamu menemukan kata seperti weird yang dimulai dengan fear, otomatis jawabannya adalah trend. Kalau kamu menemukan kata seperti solitary yang dimulai dengan Word part, soul, itu artinya satu atau one. Jadi pilih jawabannya, artinya satu. Dan untuk soal nomor lima ini, karena fear adalah turn, maka jawabannya adalah day. Seperti itu. Right? Let's proceed to number six. Nomor enam ini adalah soal yang paling sulit, seperti nomor empat, kata kuncinya implied. Yeah. Yang ditanyakan adalah tentang Duke of Norfolk Eh, kita lihat um, dalam teks Duke of Norfolk only escaped the death penalty katanya. Jadi si Duke ini itu me, bisa melarikan diri atau terhindar dari hukuman mati Karena si King Henry ini mati di malam sebelum eksekusinya seperti itu. Nah itu kenapa untuk nomor 6 ini jawabannya adalah cek karena uh, escape from the death penalty itu kan maknanya sama dengan hampir mati ya, seperti itu ya Jadi si Duke ini hampir mati, untungnya uh, raja yang memutuskan hukuman mati tersebut Mati sebelum uh, eksekusi dari Duke of Norfolk ini Oke okay. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor tujuh. Untuk soal nomor tujuh ini, kata kuncinya adalah tone. What is the tone of the passage? Tahun itu sebenarnya menanyakan tentang emosi penulis. Emosi penulis. Nah, berarti kita harus mengetahui kecenderungan penulis ini dari dalam konteks emosinya itu mengarah kemana seperti itu. Nah, sebenarnya ada beberapa kata yang sering muncul sebagai jawaban untuk soal tone ini yang kamu bisa lihat juga di Salah satu pembahasan soal reading pada channel saya Tentang tone of the passage Atau cara menjawab soal TOEFL untuk pemula Dimana kamu bisa menemukan beberapa kata yang sering muncul sebagai jawaban dari soal tersebut Nah sebenarnya untuk soal ini Kesimpulannya adalah soal ini tone-nya adalah chronological Karena diceritakan secara kronologis Seperti itu dan um, memang selain, selain kata chronological, ada kata-kata lainnya yang biasanya sering muncul sebagai jawabannya. Salah satunya seperti seperti deskriptif, ya. Atau factual. Dan kata-kata lainnya yang bisa kamu tonton di salah satu video pembahasan uh, reading yang bisa kamu temukan di channel ini. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah Untuk soal nomor 8 ini, kalau kamu menemukan following this passage, itu jawabannya terletak di kalimat terakhir. Paragraf terakhir ya. Uh, ingat, kalau yang ditemukan dalam soalnya itu adalah frase ya. Bukan kata, frase following this passage. Atau this bisa diubah jadi the passage. Kalimatnya di nah jawabannya ada di kalimat terakhir paragraf terakhir. Ini kalau kita lihat di sini kalimat terakhir paragraf terakhirnya membicarakan tentang ini ya bahwa katanya si descendant dari Thomas Howard ini katanya Steer, ya, mengarahkan atau membalikan atau me, ya, menjauhkan keluarganya ini dari politik ke seni di abad ke-17 seperti itu. Nah, berarti itu kesimpulannya ya. Kalimat terakhir paragraf terakhir ini tentang bagaimana keluarganya tersebut dibelokkan arahnya dari politik ke seni. Oleh karena itu, untuk nomor 9 ini jawabannya adalah alpha ya. Yeah. The 17th century artworks at Arundel, ya. Yeah. Um, Okay. di mana memang fokusnya adalah tentang artworks yang ada di Arunel seperti itu. Baik, untuk nomor 9, soal kosakata, kata, scheduling in line 8. Cara menjawab soal kosakata selain dengan menggunakan tabel word parts, kita juga bisa menjawab soal kosakata itu dengan memperhatikan apakah ada kata-kata uh, penghubung -kata di dekatnya seperti kata or atau restatement atau examplesnya such as, uh, ie dan lain sebagainya kamu juga bisa menonton cara menjawab soal kosakata ini pada salah satu video pembahasan saya tentang cara menjawab soal kosakata ya. Um, nah untuk menjawab soal nomor 9 ini kita pertemukan dulu cajoling itu bukan di baris 8 nih ya. cajoling ini ada di baris 31 ya cajoling nah di sini ada kata orni nah kata setelahnya itu jawabannya sebenarnya jadi persuasion ini sama artinya dengan cajoling right nah ya sudah saja kata yang maknanya sama dengan persuasion, atau yang sama persis dengan kata tersebut. di banyak di ya. Alright, kita lanjut ke soal nomor, 10, soal kosakata lagi. Kata heritage bukan di baris tujuh ya, kalau tidak salah bisa kita temukan di baris ke-8 ya, di sini. Kata heritage di sini, kata heritage juga berhubungan konteksnya dengan history. Jadi cari saja yang maknanya memang berhubungan dengan sejarah ya, atau sesuatu yang di masa lampau. Nah oleh karena itu jawaban untuk nomor 10 ini uh, mengacu ke tradition karena tradition itu yang paling dekat dengan history yang tadi kita temukan kata tersebut di dekat kata heritage yang ada sebelum connector and atau conjunction and. Dan untuk nomor 11, mana dari pilihan jawaban berikut yang tidak benar tentang The Third Duke. Ya? Nah, perlu kita cari juga di uh, dalam teksnya The Third Duke itu. Dan kita coba cari mana yang tidak ada atau yang salah berdasarkan penjelasan dalam teksnya. Nah, dari penjelasan di teksnya, sebenarnya ada pembahasan tentang nisisnya tadi dan tentang kata beheaded ini. Nanti pilihan B ini dia yang memenggal kepala dari uh, kedua nisisnya ya yang tadi kita sudah bahas di sini were be, were beheaded for treasons ya, Jadi Anne Boleyn dan Catherine Howard ini dipenggal kepalanya. Tapi yang memenggal itu bukan the third Duke nya karena the third Luk ini bukan yang tapi yang mengatur pernikahannya. Jadi dari pembahasan paragraf tersebut, kita bisa sebutkan bahwa pilihan B itu tidak benar. Oleh karena itu, pilihan B yang kita pilih. Dan demikian pembahasan sebelah soal dari teks Arunel yang diambil dari Jakarta Post. Salah satu sumber yang banyak diambil untuk soal-soal. Soal tes P3K untuk bagian reading mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kamu bisa lulus tes seleksi kompetensi teknis bahasa Inggris P3K. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.